Kelak di dalam tanya, menyembunyikan rahasia nyanyian, lebih kehabisan kata. Dan kita pada akhirnya diam Bunga di bulan sepi Jatuh terdampak tersasar masih bersama bukan karena terlalu lama tapi rasanya yang masih sama seperti sejak pertama jumpa dirimu di kala senja Tanpa suara Rindu Yang jatuh di kamarku Hanyalah rindu Seperti sejak pertama jumpa dirimu dikala kelas senja duduk berdua tanpa suara. Namaku. seperti sejak pertama jumpa dirimu di kelas senja duduk berdua tanpa suara. Sama bukan karena terlanjur lemah, tapi rasanya masih sama uh, seperti sejak pertama.